I'm Bobon Hi, I'm Julia. Now we cooking. This love. Woo. Okay guys, sekarang saatnya kita masukin telur yang udah dicampur mie kita. Yeah. <laughs> Maybe you can like this. Yeah. No. <laughs> no, yeah, you like. vegan, vegan ya? Yeah? Yeah. yes, you? no, no vegan. bikin video apa bon? ini bikin video esek-esek kama -esek bule, gue jadi <laughs> produsernya. bule Rusia, ya yeah, bule Rusia. ini lagi di semak-semak, gue lagi barang bobon nih di tengah hutan. jadi ini <laughs> 24 jam barang boboan, aku akan rekam semuanya di balik layar dan kebiasaan boboan kita kalau ngumpul tuh kayak gimana. Jadi boboan sekarang tuh lagi pengen bikin video ya, ban ya? ya? Video, video apa? Video, bikin video masak. Masak nih guys, banyak banget. Masak. Masak, oh. masak apa? Masak apa? Memek. <laughs> <laughs> kita tiap hari tuh kayak gini guys, aslinya masak apa Puan yang benar masak martabak mie martabak mie martabak mie jadi ini lokasinya di mana ini lokasinya di hutan di hutan ini punya lo ya atau bukan bukan ini punya ini ini, ini. pemiliknya pemiliknya <laughs> jadi Bobon akan masak-masak dan juga ada bule tadi ada Uy, gila lu mantap ya iya, Mainnya... artis bule <laughs> Rusia ya Rusia Rusia enak kok uh, enak ya makanannya goblok <laughs> <laughs> so ya kayak gitulah guys aku akan rekam dibalik-balik semua aktivitas. ini, aktivitas ini dan juga tempat ini keren banget sih ini samping GWK dan ini dia kualinya guys, gede banget ini, ini besarnya berapa Bon? 2 meter ada? dua meter lebih sedikit pokoknya oh, nganter dong Edo, prepare Edo ya? iya dong telurnya ada berapa banyak nih, Do? telurnya ada 500 butir kayak biwa ini telur Red Egg ini di ya? iya dong ini ya. enak banget kok ini Paling Nggak, enak, ya udah, Omega god, tiganya tinggi ini Biasa kan bikin-bikin gini banyak makanan kayak telur, sosis, apa Bener Lu sering bawa pulang gak? Bawa pulang Kan lumayan, lumayan akhir bulan juga kayak Wuhu! gini tuh. Pinter ini, baru pinter Ini krunya bobonnya ya Satu Dua, tiga, empat, lima, enam Ini Yulia ya? Brand new crew So, we Aku, aku, aku, aku apa sih namanya? Ai Aku contohin. Example, like like example, example for you. Like this. <laughs> like this. bisa bahasa Inggris. Kasihan banget nih bule. Hi, I am Bobon. And you? Hi, I am Julia. Now we cooking. Oh, yeah. Oke, okay, put in here and in here <laughs> yes. <laughs> Duduh bi, pakai udah duduh bi. Come with me. Suramang remang. Do oh, itu dibersihin dulu dok. Itunya, itunya. You, you say with love, oke? Okay? Oh, with from, love, oke? Okay? From Russia, with love. Aku ah, oke. Kapan? Dia. One, two, three, you. Hi, I'm Bobon. Hi, I'm Julia. Now we cooking. This love. Oke okay, guys, sekarang kita bakalan bikin martabak mie terbesar di dunia. You like that? Yeah, I like. <sighs> <dafür> oke, okay, ada ada aja idenya Bu Bon. Pintar emang dia cari ini konten ]��o? sama cari orangnya. <holidays> <inaudible> aja Ya, woo, you yuk, so excited. Woo! Ya. ya, ya, oke. Ini kita bakalan bikin Martabak mie terbesar di dunia guys 2 m. You yeah. love this noodle? Yes, I like uh because sometimes. Sometimes, be, yeah. yeah. Very tasty. No felt. Yes. Ya. Ketemu di mana? Kan? Has... Ketemu di karaoke room itu. <laughs> beneran itu. <laughs> beneran. <laughs> beneran. Sejam 2 <dua> juta. <laughs> Nemenin karaoke doang, nyanyi doang. <laughs> Bro, lu capek nggak dengan kebusitan ini siap hari gitu? Enggak, ini menikmati. Menikmati ya? Menikmati. ya? Menikmati. Tadi lu bilang capek. ada kapan, lu bilang <laughs> <ngomong itu. laughs> <laughs> gitu. ada. ngomong gitu. ada bos. Jadi guys, untuk bikin video kayak gini tuh lama banget butuh waktunya. Jadi kayak gini, cut. Semuanya bantu-bantuin, buka-bukain. Oke. Okay, kita akan jalan-jalan, lihat sekitar daerah sini. Tuh, ada sapi-sapi. Ini mobil pickup-nya Bobon. Karena... Lihat aja, Nog. Nah tempat masak itu gede banget ya 2 meteran 3 meter jadi harus pakai kayak gini kemana-mana ini ada bawa kayu bakar juga nah di sini tuh gue sukanya ada patung GWK ini jadi bisa menikmati bisa ngeliat secara gratis Nih kerja sama youtuber nih, ini makan nih kerja sama youtuber. <laughs> Emosi banget ya. Ada yang lu mau ngomong kan? Gak ada. Julia, can ah. I say I love you? Oh, I love you too. As a friend. Just friend. Yes, my friend. Bapak lu friend. <laughs> Jadi ini bikin api unggun dulu, nanti mau masak-masak ya guys. Nih apinya pakai kayu bakar seperti ini. Ini tradisional juga sih, pakai batu bata aja nih. Oke, okay, good? Good, good. Guys, sekarang saatnya kita masukin minyak ke dalam air yang mendidih. Yeay, Julia. Yeah. You can dancing aja deh, terserah ya. Kamu joget-joget. ye yeah, come on! Wow! Wow, wow, wow, wow. wow. Oke okay guys, sekarang saja kita masukin telur yang udah dicampur mie kita. Yeah! Maybe you can like this. Yeah! No! <laughs> yeah! Okay. Guys, kita masukin telur dan mie nya guys. Ini bakal menjadi martabak mie terbesar di dunia. Waduh! aduk aduk Sek, sek, sek, yes! Sek, sek, mie, sek, mie! Aduh, kita tambah lagi jangan diaduk dong oke okay. oke okay, Julia oke oke oke oke satu dua tiga ah. ah. oke okay, Julia please oke okay, ya ini kita aduk aduk lagi guys ya kita ratain dulu ini bakalan kita bikin omelet mie omelet nadel ya -noodle, ya. noodle, noodle, ya noodle, noodle. ya. I love Putin yeah. You love Jokowi? Yeah, I love. You you know yes. Jokowi? Yes yes. Oke, okay, ini biarin dulu ya. Sekarang aku sama Julia bakal ke semak-semak. Can you with me in semak-semak ya? Semak-semak? Yes, come on, come yeah. on, join me. <laughs> <laughs> <laughs> Ini harus kita balik-balikin guys ya. Karena mustahil banget kalau kita langsung balikin satu ini. Tentunya bakalan jatuh panas banget dan berbahaya. Jadi gini kita flip-flap ya. Iya ini, ini kita udah coba. Dan ini ternyata benar-benar enak guys ya. Selayaknya martabak mie biasanya. And we can put here. Nah, mm, masukin ke dalam Julia sini, eh, enak mm, ini nice, nice, nice. ya. Yeah. We, yeah. yeah. we try it and we try it and this good ya, yeah. yeah. this good yeah. for Indonesia people. Yeah. Yeah. yeah, now kita akan masuk masukin lagi, guys. Ya, tentu aja masukin ke dalam Julia sini. Ini, ini, ini, lihat kasih lihat, kasih lihat, boy. nah. Oke okay, Julia, yeah. we and here? ya? Yeah? Yeah, yeah. Oh, Julia. Wow. Indonesia people suka banget dikocok-kocok, can you sek-sek this? Yes, kocok-kocok oke. Ya, ya kocok-kocok flex this. Kocok-kocok sek-sek. Yeah, yeah, yeah. Oke, okay, no problem. Sek-sek sek-sek. <laughs> come on, come on sek. Sek-sek. Oh. Uh. Kok jadi sek-sek sih? jadi sek? Guys, gue yang makan duluan, guys. Yang lain masih belum makan. Gue cobain martabak telur pakai mie. Yah, enaklah. Soalnya masak banyak-banyak itu misalnya nggak enak ya, bumbunya kurang pas, lah tapi ini lumayan hmm. Enak enak ini bisa makan 200 orang loh, segede itu hmm. pada Lumayan lah, daripada pada lumanyun Pada mati kelaparan <gak> di sini, nggak ada makanan lagi di hutan ini Hmm, adoh, enak nggak? Jujur Nggak enak <gak> tapi lapar gua cobain ros cobain ros cobain coba, enak hmm. ah sini gua sapin bekas endo tangannya belum cebok Haram ya jangan jangan harum <laughs> <tuk> Julia dikasih telur <tuk> bayarannya cuma telur presents <tuk> ya? <tuk> hmm. egg. egg small egg small egg, oh, small egg. Oh, no no no you you you baju kotor oh my god oh my god oh my god apa aku menyentuh you baju be careful oke mau oh, dibantuin nggak? You you maybe can like this finish ini udah kita bagi bagiin juga jadi bagi bagiin yeah, so ya surajrel karena sekarang udah jam 6 lebih waktu Bali karena udah terlalu malam juga nanti kita belum kelar beres beresnya aja bisa satu jam lebih okay. jadi kita minta bantuan ajrel oke okay, guys kurang lebih seperti itu videonya nih akhirnya udah selesai juga seharian nih udah jam 6 sore ini makanan dibungkus bungkus nanti dibungkus bungkus lagi dan dibagiin saya so, yeah. oke okay, deh cuci tangan pakai amer kapan ya, ya. lagi cuci tangan pakai amer Cuci <tuk> tangan, <tuk> tangan pakai Amir.